sibuk orang tabrakan di lanjut kan enggak di mana di mana eh om opik telepon ini kia oke wong ini Eh, apa? Apa? Halo. Halo. Halo. Apa? Halo. Halo. Apa? Halo. Apa? Halo. Halo. Halo. Bayu Halo. Halo. Halo. Apa? Halo. ya Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Bayu beraja, Yo, yo, yo, yo, yo. <tellan> <tellan> Mas Aris Oke okay. Oke Kejadian paling parah nih Bumi Ayu kayak aneh Kita bisa di eh, kain apa <sukain> orang pak Ace? My name is For me, hi Taberais' наход. At the table. At the table many times. Shoots... ...I see. So. Maybe you should know them see... ...otherifer. Selamat sore, ketemu lagi bareng saya Rido. Hari ini saya ada di Bumiayu, posisinya di Jalan Raya Bumi Bumiayu. Hari ini ada kecelakaan, sekitar jam setengah lima sore, bisnisnya Lengkabudurit, dan kecelakaannya diakibatkan karena rem blong dari uh, truk dan menghantam beberapa kendaraan. Lantam juga rumah dan ini kayaknya kecelakaan paling parah yang terjadi di Bungayu karena kondisinya sangat parah Kalau oh. sampeannya seperti ini Lihat. Kondisinya sangat parah sampai jelas ditutup nah. belum tahu ada berapa korban dan belum tahu juga korbannya siapa saja nanti diupdate lagi ke orang-orang terima kasih sudah menonton dan tunggu updatean dari kita terima kasih eda. Eh,